sama-sama tentang ya? di dalam namanya ada keselamatan kita katakan sama-sama ya, Yesus jalan Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan aku percaya, amin di dalam namanya ada keselamatan kita katakan Yesus jalan Yesus jalan, kebenaran Inubatin tuh yang Yesus nang akan, aku percaya abed di alam yang ada keselamatan. Kemampuan. Cepat buat boleh lama ikat sama-sama -sam tutup. I'm yeah.